sedang berada di daerah Cibubur tepatnya ya uh, hari ini rencananya aku mau olahraga berkuda dan hari ini adalah hari pertama aku belajar berkuda itu tempatnya keren banget seru tempatnya strategis ya ini minimalis tidak terlalu luas tapi uh, keren di sini lengkap gimana keseruan kita nanti teman-teman ikuti ya untuk alamatnya nanti aku tulis di deskripsinya ya Di kolom deskripsi Yuk ikuti terus ya Come on Halo, baik. <laughs> weekend tetap kecil ya mbak ya? Iya nih. Uh, weekend malah penuh ya, rame ya? Alhamdulillah, iya sekarang okay. udah mulai. Uh -huh. Oke, okay, aku mau tanya-tanya nih ya. Uh, apa ini hub ya? Hub, iya, The Hub. Uh -huh. Cuma emang gabungan, gabungan kan, Equestrian, Archery, and Cafe. Gitu. Oh gitu. Uh. Jadi berdiri sejak kapan mbak? Kalau untuk berdirinya, sebenarnya secara resmi belum opening sih oh, sebenarnya. Gitu. Uh, karena juga masih PPKM kan. Uh -huh. Cuma kalau kita sudah uh, archery, terutama sudah mulai duluan itu dari bulan Mei. Oh dari bulan udah mulai. Untuk umum dari ya? Untuk umum, udah mulai. Dari bulan Mei ya. Dari bulan Mei ya? Di sini apa aja nih Mbak yang ditawarkan fasilitasnya? Tentu aja archery range oh, ya, okay. uh, berkuda pasti, sini, terus juga ada kafe kita, uh, ada apa kantin-kantin gitu. Ya? Jadi untuk untuk jadi member atau gimana nih untuk member? untuk mau ikutan ya hmm. terutama archery ya, ya. Uh, sama sih berkuda juga jadi kita tinggal join aja hubungi admin atau mungkin bisa langsung on the spot ke sini hmm. nanti kita arahkan mau ikut yang member per bulan kah hmm. atau mungkin mau per kedatangan itu bisa, per bisa ya? Iya per datang itu kita sebutnya fun archery hmm. Gitu, kalau berkuda juga bisa per, uh, per sesi, bisa? Per sesi datang bisa Iya, ya. bisa. Untuk setahun nih, misalkan kita jadi member, apa yang ditawarkan dari HOP ini? Oh gitu, untuk uh, tawaran membernya kita baru monthly sih, belum oh, ada yang per tahun. Per monthly? Ya? Uh, uh, per bulan, oh. gitu. Nah, jadi range usianya nih mbak, boleh nggak dijelasin buat teman-teman ya? Kalau untuk uh, archery sendiri itu umur 4 tahun sudah bisa, bisa ya? asal si anak udah bisa diajak komunikasi. Bisa iya. Apa? Terus kalau yang berkuda juga uh, paling kita tawarkannya nanti uh, berkudanya mm -hmm. pony ride right dulu gitu, oh, belum oh. kuda yang gedenya gitu paling. Betul, iya ada pony <laughs> yang mini. Uh, uh, <laughs> juga ada ATV juga ya? I ITV belum kita uh, mulai sih, cuma betul. ini buat ngerapihin lapangan, biasanya oh, lapangan gitu. berkuda gitu, oh. jadi sekalian deh daripada pakai tenaga manusia kan oh. lama ya, jadi oh, kita uh, ada apa, ada ide nih wah oh. pakai ITV deh buat ngeratain gitu. Oke oh, gitu. oke, okay, okay. oh. seru nih asik. Teman-teman Mangga silahkan, kalau mau belipir ya, di di daerah mana sih mbak Ini nih? jalan alternatif Cibubur. Hmm enggak jauh. Pokoknya kita gampang banget exit tol juga langsung ikutin jalan aja lurus nanti sebelah kiri exit ada. Tol Exit Tol Cibubur. Oke, okay, iya. Exit Tol Cibubur ya. Yuk kita ikuti terus keseruan kita hari ini untuk panakan dan berkuda ya. nya tentunya melatih konsentrasi, sabaran, kekuatan, pastinya gitu. Ya? gitu. Ini salah satu sunah ya? Dari salah Rasulullah satu ya? sunah, iya olahraga sunah. Olahraga hobinya Rasulullah ya? Iya betul yang disunahkan itu berkuda, memanah, dan berenang. Nah kita tinggal Berarti di sini untuk -untuk kurang kolamnya nih. Bagus ya, Gimana? Untuk mental ya. Tentu untuk apalagi masalah, ketika sih. pertandingan ya itu pengaruh nah, uh, sekali mental gitu. Apalagi ini olahraga individu. Gitu. biasanya ada cedera nggak sih mbak? Cedera pasti ada dalam olahraga ada apapun cederanya. ya itu ada cederanya, gitu Jadi biasanya. Harus yang kita perlu perhatikan. Perlu perhatikan, teman -teman. ya. Pertama pasti uh, kita nyiapin uh, energi kita dulu nih ya, ya kan. Iya. Kalau misalnya kita mau mana, walaupun mungkin kelihatannya, "wah, gitu doang, biasa narik doang," iya biasa aja. Tapi itu butuh juga strength, endurance-nya juga gitu. Iya, strength and endurance itu udah uh, paketnya gitu. Jadi kalau narik doang nih, kita kuat nih sekali. Tapi belum tentu sampai dua kali, tiga kali, empat kali, itu endurance-nya harus terjaga juga gitu. Oke, oke. deh, oke. Iya. Masakan. Kita mulai aja ya. Kita cobain ya. Oh, Oke. Okay. Oh, baru pertama loh. <laughs> Oke. Okay. Ini uh, dipakai dulu finger tape nya di jari tengah sama telunjuk iya oh, gini. Sip. Ini fungsinya untuk apa nih mbak? Ica? Ini untuk melindungi jari kita supaya ketika kita narik nggak kena jari kita langsung. Oh. Nah jadi kenanya ini. Aku ya, mbak. <laughs> nah jadi nariknya ya? kita pakai tiga jari ya. Uh -uh, terus nggak uh, perlu jepit jadi narik talinya aja. Oke. Okay. Pas di tengah ya. Iya. Nah, posisi nanti kita tangan kirinya, Mbak. posisi tangan kirinya lurus. Sebelumnya kita berada di garis tembak dulu di line shoot. Ya? Iya. Di antara garis ya kakinya, kakinya okay, di, di antara garis. Iya. Terus tangan kirinya lurus. Yes. Nanti posisi tangan posisi tangan bener di sini. Terus agak ke dalam gini, agak ke dalam. Ini sikunya nggak usah dipush, iya, pushnya dari bahu ya. Ini tidak boleh sampai melenting gini, oh. ya sampai nge-push full gini, nggak boleh. Okay. Jadi relax aja, uh -huh. terus tangan kirinya, ta eh, tangan kanan tarik, tangan kiri dorong ke depan. Nah, terus badannya, jangan ke belakang, badannya lurus, ya, yeah. badannya lurus, tengok ke target. Iya, oke, okay. kalau tidak ada arrow, tidak boleh gini. dilepas gini. Ya. Oh, gitu ya. Iya, jadi kembalinya, gini. iya, diantar gini, gini. lagi. Gini. Iya, beratnya. Ya kan, uh, lumayan. Jadi nggak uh, gitu doang loh. iya. Jadi matanya gimana? Main yang kiri, yang kanan? Mata main yang diterkuat. Uh -huh. yang mana nih? Boleh, biasanya tutup mata kiri ya sih, iya. biasanya. Uh -huh. Main di kanan ya? Uh -huh. Ada di tengah-tengah sini. Iya, di antara sini. Terus ini harus Aku? ada di atas aero rest. Aku nggak perlu. Nggak perlu. Tangan kirinya gini, terus untuk nariknya ada di bawah error di bawahnya, di bawah. Iya, oke. Okay. Tidak usah terlalu atas, segini cukup. Nah, terus bidik ini nih, sorry ya, ditaruh di sini nih. Jadi nanti ini di sini. Nah, iya. Cuma di depannya ya, di, di pipi sini. Jangan terlalu over. Iya, di situ. Situ cukup. Terus ujungnya, ujung arrow itu samain ke kuning tengah-tengah. ya okay. oke, oke. Sebelumnya, ulangi dulu. Tangan kiri lurus. Jangan ketekuk gini. <laughs> iya. Belum mulai ya padahal. <laughs> Oke okay, ya. Tangan kiri lurus, angkat, tarik. Iya, kirinya dorong. Oke, okay, badannya jangan terlalu yes. Kirinya agak yes, ya gitu. Bidik kalau udah rilisnya buka jarinya ke belakang. Lepas. Yes. Oke, okay, kena biru itu poinnya 5. <laughs> Oke. Okay. Coba kita coba lagi ya tarik Oke sip bawah lurusin tarik kirinya lurus ya Iya sikanya naik yes bidik ke kuning Oke merah sip. dapet poin tujuh oke oke cukup ya hari ini luar biasa loh Oke, okay, iya, sampai ketemu iya, sih. Taruh jadi member sama. ya, Mbak. Okay. Ini jenis busur apa nih, Mbak? Ijar? Nah, ini jenis busurnya disebutnya standar bow kalau di standard Indonesia. Ya. Iya, bahannya dari kayu nih. Mm -hmm. uh, kita ada lagi uh, kategorinya atau masuk di divisi recurf. Nah ini itu. Iya, ini? Ya, ini beginner yang ini itu um, di kita itu masih ada uh, pertandingannya juga, lombanya juga sampai tingkat pon. Ini pakai busur kayu ini, gitu. Jarak maksimalnya 40 puluh meter, gitu. Kalau yang di sana ada busur kompon, ada recurve, itu sudah internasional ya, bisa ikut sampai Olimpik itu jarak tembaknya uh, yang komponenya maksimal 50 meter yang rikep bisa 70 sampai 90 meter, meter gitu ya. paling jauh untuk Iya. harga berapa sih pak? harga? <laughs> ini range nya kalau yang kayu <laughs> bisa <kayak> jualan panahan <laughs> <laughs> iya nih ini range nya kalau kayu kayu itu sekitar 1,5 sampai 1,8 range nya ya uh, ini untuk satu set aja nih satu set. belum sama finger tab belum sama Amgard, belum sama Ero hanya ini aja nih satu set aja. iya 15-18 belum ya. anak panah ya. belum gitu belum lagi nanti yang kompon itu anak di atas 10 jutaan, 10 jutaan. <laughs> <Terus> 10 jutaan. <laughs> iya kompon nah, Kompon namanya kompon. Uh, kompon. yang ada rodanya atas bawah itu namanya kompon terus ada yang rikev berbeda bahan aja sih sama ini bahannya karbon yang kayak ini nih yang hitam nih sebelah ini iya itu uh, Sekitar di sekarang sih udah ada yang 6 jutaan cuma ya tergantung masih masih ya harga enggak enggak bohong deh gitu jadi semakin mahal semakin bagus, bagus. iya oke gimana tertarik teman-teman mau beli alat panahan beli ya? hubungi mbak Ica waduh <laughs> Hai hey guys, oke okay, aku lagi cobain andong nih ya. Saran harganya kalau misalnya full set sih hampir 50-an Porda 2018 ribu dapat juara tiga bergu, kompon. Dapat juga di Singapura Open tahun dua ribu Kemarin Piala Gubernur juara 1